ada sebuah kabar spesial momen di acara tujuh bulanan Dede LSD kecewala, persahabat Ya, ini sih luar biasa banget Dede LSD menanda tentunya tiba-tiba merebut mic dari kakak Bilar Dan menyampaikan suara BBL L, ya, yang masih di perut bunda Ini suaranya tentunya mirip ibunya Sontak, ya spontan Dede Lesti menyampaikan dan menyebutkan kalimat itu Wow, masya Allah banget ya! Kita merasa bahagia. Kita aminkan doa dari Dewi Olesi Kejora. Mudah-mudahan suara BBL bisa sebagus ibu tercintanya. Momen tersebut pun direpost kembali oleh akun Sendal Putih, Anas Korbilar. Ada kalimat kansen yang dituliskan. Semoga suaranya bagus kayak ibunya Amin Untung inget kata si kakak Kita aminkan bareng ya Pastinya dong kita aminkan Mudah-mudahan doa dari Dede Alas Al Kejora terkabul persahabat. Ya, Suara BBL bisa sebagus Ibu tercintanya Dan selanjutnya persahabat, Kita lihat juga Sebuah unggahan spesial bahagia Dari Igun Sudarmono Di akun Instagram Igun Sudarmono Ini menginfokan Cat musik Indo World 2021 10 penyanyi solo terfavorit 2021 Salah satunya ada sang kejora di Padangdut yang masuk di jajaran tersebut Wow, ini sih luar biasa banget Yang tentu membanggakan dan selalu membuat kita bahagia yang membuat kita semakin bangga kepada Lesi Kejora di setiap nominasi, di setiap acara apapun selalu menjadi nomor satu perhatikan di kalimat yang dituliskan enak nih pagi-pagi ini ngomongin 10 penyanyi solo terfavorit 2021 hasil polling hashtag short music in the world 2021 yang pertama, ada nama Lesti Kejora Wow, fantastis banget, per sahabat ya Suatu kebanggaan, suatu kebahagiaan yang kita rasakan Dede Lesti selalu menjadi nomor satu Masya Allah, luar biasa Dan kita lihat bersahabatnya Ada sebuah kalimat ucapan selamat Selamat, yo, Lesti Kejora Tuh, per ya, nama Lesti Di, take, di awal Nama pertama, Masya Allah mudah-mudahan selalu menjadi nomor satu di hati kita juga bersahabat Ya, amin di postingan ini banyak komentar banyak respon yang diberikan yakni dari akun instagram Delvina Arsko Lesler mengatakan Lesti wah wow, luar biasa banget ya dukungan dari fans sejati mudah-mudahan tetap kompak dan tetap selalu solid Selanjutnya, kita lihat juga sahabat, dari sebuah unggahan spesial yang kita dapatkan ini kabar bahagia juga alhamdulillah. Lagu kolaborasi Lesti dan Teh Ocha semalam sudah masuk di 50 trending YouTube. Wow, ini sih luar biasa banget. Kita wajib trendingkan persahabat yang lagu terviral. Rasa X Lesti Kejora Hati yang Kau Sakiti 25 tahun rasa. Nih, ini konser semalam. Kita wajib dukung, kita wajib support. Selang-seling juga di channel youtube Leslar Entertainment dan channel youtube nya kakak Rizki Bilario ya, Sama-sama kompak dan sama-sama solid Ke kabar selanjutnya kita lihat juga bersahabat tersebut unggahan spesial dari Dina Lassie Kejora Di ingat pribadinya baru saja mengunggah sebuah postingan yang diunggah oleh Adis Dermawan bersahabatnya Adis Dermaut ini tentunya memberikan surprise kejutan untuk Baby L dan Lesti Rizky Bilar Memberikan tentunya bunga persahabatan dan sebuah ucapan Welcome to the world, Baby L Wow, Lesti Kejora Selamat ya atas kelahiran sayang Semoga Baby L Kelak menjadi anak yang sehat, kuat, cerdas, dan Menyayangi Papa dan Mamanya, Amin. Ini doa yang tentunya dipanjatkan, yang disampaikan untuk baby L dan Leslar. Masya Allah, mudah-mudahan doa baik yang diijabah persahabat dan kita tentunya semakin bahagia dan semakin bangga karena di luar sana memang banyak sekali orang-orang yang tulus mencintai Leslie Rizky Bilar.